Buku bersama Sifat oh, oh. Gara-gara kalau lebih tua 10 menit Aku harus menurut padamu Kenapa aku tidak lahir 10 menit lebih awal Untuk itu kau harus jadi dokter Seperti Paman Jadis dan juga Bibi Gangga Apa kau pintar di sekolah Atau kau juga terlambat 10 menit Untuk memahami semuanya Kalau begitu kau harus terus berusaha Dengan semangat Tidak apa-apa, dulu aku selalu memarahi Sifat, dia lebih muda dariku jadi dia memahami sesuatu 10 menit lebih lambat saja. Ulang tahun Sifam berdua. Ulang tahun Sifan. Tapi Sifan tidak di sini. Uh, uh, aku tidak percaya tapi konon katanya jika kita merayakan kebahagiaan dari seseorang, energi positifnya sampai pada orang yang dituju. Masalah selesai kalau begitu kan? Dan jika kau bahagia maka dua kali lipat kebahagiaannya. Jadi terserah padamu saja. Kau ingin melakukan ini atau tidak? Kau mau? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Siva. Selamat ulang tahun Siva. merayakan ulang tahun Sifam bersamaku. Sankar Di Jaipur ada politikus baru dan kita warga negara biasa yang menanggung akibatnya karena macet. Mereka harus tahu bahwa mereka bukan dewa. Kita lihat ada darurat apa, ayo Apa yang terjadi? Kami dokter Dia tidak bersalin, tapi menderita asma Terjadi komplikasi dalam persalinannya, tapi kami terjebak macet Pasiennya aku akan urai kemacetan Kita harus berusaha agar pasien selamat Baiklah, Miki Permisi, permisi, Apa? permisi pak Ada wanita yang mau bersalin di ambulans jadi komplikasi karena asma Kalau kami tidak sampai di rumah sakit secepatnya maka dia oh, India populasinya padat Akan terjadi masalah jika ada bayi tidak bisa lahir Hari ini adalah hari ulang tahun sangkar Prosesinya harus dilayakan seharian yeah, yeah. Kondisinya lebih baik jika kau dan keluarga Sangkar berpikir dua kali ketika kalian lahir. Minggir, suruh anak buah kalian menyingkir dari jalanan atau kalian akan rasakan akibatnya. Ayo Minggir, Minggir, minggir, minggir. Sudah apa? Minggir, minggir. Terus jalan, minggir. Minggir, minggir. Minggir, minggir. Minggir, salam. Ayo bubar. Minggir, minggir. sanggar dalam mobil itu Caman. Jika ambulans tidak segera sampai di rumah sakit, kau harus ingat, di tiap hari ulang tahunmu, keluarganya akan mengutukmu. Walaupun kau berkuasa, tapi tidak ada yang sanggup menanggung kutukannya itu. Kau tahu rasanya kehilangan seseorang? Aku kehilangan keluargaku di depan mataku sendiri Kau mengerti? Lahir di keluarga berkuasa bukanlah sesuatu yang hebat Jika kau baik pada orang lain Kau tidak butuh anak buah seperti mereka Bahkan dewa bercanda Karena membuatmu lahir di hari yang sama dengan adikku Sifang Di satu sisi adikku Sifang Dan di sisi lain kau sangka Seorang keren Sejujurnya aku merasa Sangat malu dengan orang sepertimu Orang sepertimu Tidak pantas disebut adik Pinggirkan mobilnya Biarkan ambulans lewat Kenapa kau terluka? Ini terpaksa diterima orang karena berusaha memberikan pelajaran politikus. Uh, maksudmu? Satu tamparan membuat jalanan tidak macet dan menolong pasien. Itu maksudnya. Kau berani menampar sang politikus paling berkuasa yang ada di Jaipur? Hmm, hebat sekali. Tiap hari kau selalu memberiku suatu kejutan. Kau tidak takut? Kita harus melakukan kewajiban dengan menahan keserakahan rekanan dan ketakutan ini sumpah yang diambil di rumah sakit Suryadaya kan mana mungkin aku melanggar sumpahku itu bagus tapi lukamu itu harus segera diobati Ada apa, Pak? Pak ini kan cuma kecoa. Coba lihat dulu, Pak. Pak, Dokter paling terkenal di Jaipur, Dokter Amit Goel takut pada kecoa. Baiklah. Bapak lihat dulu sebentar um... Coba lihat pak Sudah aku buang keluar Coba lihat pak kecoanya sudah aku buang keluar Tak oh, Iya jangan beritahu pada siapapun aku tidak akan beritahu orang lain kecuali pada kawanku Dini kenapa kendimu terluka Ini tidak parah bu Cuma luka goreng saja Sudahlah kenapa ibu cemas Aku tidak apa-apa jangan khawatir Dan Kenapa kalian berdua belum makan Apa kata ayah prema tadi Semoga saja tidak ada masalah dengan pernikahan Nah pernikahan bisa dilanjutkan mereka minta syarat. Syarat? Maksudnya mahar. Kenapa kalian tidak protes? Kenapa kalian diam? Kami tidak bisa apa-apa nanti. Oh, lagi pula, bagaimana kami dapatkan uang sebesar itu? Ibu, kenapa ibu berpikir untuk pinjam uang? Beri dan menerima mahar itu adalah tindakan ilegal Menunjukkan putri kalian adalah beban bagi kalian Dan kalian memberikan uang untuk menyingkirkan beban Pemikiran seperti itu salah Masyarakat sudah maju Tapi masih minta mahar pada orang lain sudah tahu kalau kau sangat suka berceramah, Tapi bukan berarti kau harus berkomentar di dalam setiap keadaan. Bahkan menceritakan semua kisah sedimu kepada semua orang. Dan itu juga salah. Pernikahan dini. Iya, aku pernah menikah ketika masih anak-anak. Kisah kalian tuntas, kan? Seluruh Jaipur bersimpati kepadamu. Kau pasti senang, kan? Tapi gara-gara itu pernikahanku jadi kacau. Iya benar, memang salah memberi mahar. Tapi keluarga prema tidak memintanya. Mereka hanya minta agar kehidupan pernikahanku nyaman. Dan kau menyebut dirimu sebagai kakakku. Kenapa kau tidak mau kalau aku bahagia bersama dengan mertuaku? Kau mau ataupun tidak? Tolong jangan pernah sok memberi ceramah. Tapi sudah uang sebesar itu Aku tidak peduli ayah Demi mendidiknya ayah menghabiskan uang yang sangat banyak Ayah keluar uang banyak demi dia Dan sekarang aku juga minta Jika ayah hanya ingin Putri anggap ayah mewujudkan cita-citanya Lebih baik singkirkan putri kandung ayah Karena sendiri, sudah siapa di sana, siapa? Terima <laughs>